Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih sempah hadir di sekolah kita untuk mengikuti kembali pembelajaran hari ini Perkenalkan, nama saya Mahamud SDI dari UPT SMP Negeri 4, Ponserambak Hari ini saya akan membahas materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana baik Baik, saya akan menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia di dunia akhirat. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah pertama kitab Taurat oleh Nabi Musa, kedua kitab Sabur Nabi Daud. ketiga kitab Injil Nabi Isa, keempat kitab Al-Quran oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Taurat oleh Nabi Musa oleh salam, kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat Dan kami jadikan kitab Taurat itu Bertunjuk bagi Bani Israel Dengan firman Janganlah kamu mengambil penolong selain aku Quran Surah Al-Isra ayat 2 Yang kedua Kitab Zabur Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaih salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah yang artinya, "Dan Kami berikan Zabur kepada Daud." Quran surah Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur atau Mazmur berisi kumpulan atau nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu, berisi zikir, doa, nasihat dan kata-kata hikmah. -kata Kitab Injil. Kitab ini, ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, "Dan kami iringkan jejak mereka Nabi Nabi Nabi bani Israel dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat." dan kami telah memberikan kepadanya kitab injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Maidah ayat 46. Selanjutnya kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan petunjuk. Dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana firman Allah yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan -Al atau Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surah Al-Furqan ayat 1 Selanjutnya dalil nukling tentang kitab-kitab Allah, yaitu Quran Surah Al-Baqarah Ayat 136 Yang artinya Katakanlah Hai orang-orang mukmin Kami beriman kepada Allah Dan apa yang diturunkan kepada kami Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim Ismail Dan anak cucunya Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa Serta apa yang kepada Nabi-nabi dari Tuhannya Kami tidak membeda-bedakan Seorang pun di antara mereka Dan kami hanya tunggu apa kepadanya Quran Surah Al-Baqarah ayat 136 Selanjutnya Quran Surah An-Nisa Ayat 136 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Tetaplah beriman kepada Allah dan rasum-nya Dan kepada kitab Yang Allah turunkan kepada rasul-nya Serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya Quran Surah An-Nisa Ayat 136 Selanjutnya Hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah: A) meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah; B) hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci; C) termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuan dalam kitab suci. D. Menumbuhkan sikap optimis kerana telah dikaruniai Perduaan hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan Baik di dunia maupun di akhirat E. Terjaganya ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah Dan menjauhi semua larangannya